proses sekian lama guys akhirnya jadi juga satu unit hasil dari tangan sendiri atau rakitan sendiri guys akhirnya lumayan bagus juga guys